Oke okay guys, kembali lagi di channel gue Chris Sugita, channel JASEL guys. Sekarang gue akan react lagi ke uh, Xdenery Heroes yang ditunggu-tunggu kayaknya sama temen-temen di request banyak banget nih guys, Xdenery Heroes, uh, judulnya Tomboy, band cover. Tomboy itu kalau gak salah lagunya si ini guys ya, siapa namanya? Aduh deh tulisannya bahasa ini. Gue kayak pernah react deh, kok. Tomboy, kalau nggak salah kayak gitu guys ya. Oke okay guys, langsung react ya guys. Kita langsung mulai. Let's go guys. Plok, ploki. lah, kok nggak delay? Oke, okay. scene tetep ya, asik ya? Oke, okay, nice. <San> gue jujur gue lupa sama arrangement aslinya guys ya, jadi gue benar-benar berusaha untuk dengerin ya versi original versi mereka aja nih guys. Ya. Nice, oke, okay. asik. Nah, nih, guys, ini nih, kalau kalian parkin di sini, guys, di sini gitar ada jalan, guys, sih ngisi melodi, ngedampingin si vokal, vokal, guys. Ya, ini bener-bener gue suka, nih, guys. Maksudnya, cara mereka aransemen, pemilihan notasinya, gue bener-bener appreciate banget untuk ini, ya, Cinderella heroes guys. Nih, guys, di sini, preko, asumsi, nih, asik, ngedampingin banget. Nggak, gue bener-bener nih guys ya, kalau gue komentarin drummer-nya guys, itu drummer-nya gue bener-bener ngefans banget guys. Dia bener-bener emang, apa, Berklee ya kalau misalnya salah ya guys ya, sekolahnya guys ya, sekolah drummer itu guys Dan bener-bener tuh emang susah sih guys ya, anak-anak yang udah uh, praktiknya bagus sama teori bagus, hasilnya kayak begini guys. Rapi banget. Oh nice, suaranya. Nice. Oh. gila serius nih aransemen mereka kaya guys ya. bukan hanya dari notasinya doang guys tapi pemilihan diramanya juga pattern pattern yang dibuat di bagian-bagian itu guys di sini terutama guys deng nice oh mentor nih bijak banget mm. uh. anjing itu bahasa chordnya guys. Kalian denger chordnya, Ini ini chord bukan hanya power chord, maksudnya satu lima, guys. Ya, kayak ada tambahan duanya, mungkin gue gak tau. Oh, tebal banget, tebal banget, anjir! This is my attitude. Nice, nice banget. What, what, damn, damn. Wah, gokil guys. Asik. Tutik gitar sama ini ambil uh, note atas sih guys. Bahasanya gitarnya juga, tapi ngambil note satu octave di atas juga guys. Nice banget. Nih. Wow. Nice. Oh, nice. Tebal banget guys. Oh. Uh. Wow. Anjir, sorry guys, gue bilang, guys, ini aransemen bagus banget, guys. Triflete, ya. oh man, come on, anjir, suaranya, guys, oh, nah, ini, guys, ini bukan apa-apa, guys. Maksudnya, kalian perhatiin, guys, ya, kerja sama bass, drum, sama gitar, terutama, guys di sini guys ini hasilin tone itu bagus banget gila di sini guys tuh oh my god hmm macir aduh pemain pianonya juga sabi guys asli dari tadi gue tuh terkesima sih guys, jujur aja guys ini keyboardist, gitaris, drummer itu semua megang sih guys, basis waktu itu lagu kemarin yang dia main di slap-slap itu, yang lagu EXO guys itu gue banget sih, serius guys Skill mereka gila sih this is my attitude oke, okay, pakai ini ya Anjir vibe guys. Ini gue suka ya, bahasanya itu uh, gak terlalu ngesap guys. Tapi kalian bisa denger di area sini, guys. Itu ada sub yang, oh. Gue masih belum denger itu apa, guys. Kayaknya sini. Wow. Nice. Anjir, vibe-nya kayak gini. Gokil. Ini kayaknya drumnya siap saja, guys. ya, Dia dihajar main pop, rock, ini metal. Dia hajar juga guys, ya. Gokil jadi. Drum shell-nya gue juga suka deh. Anjing keren. Mm. Mm. Open hi-hat itu guys, nice. nuansa nya di sini. Itu, ini, ini, ini, ini. kayaknya yang paling kanan keyboardisnya tukang programmer sound guys. Ini di sini sound unik nih guys, asik deh. Nih. Manis. Manis. Hmm. Woo, uh, nice damage feedbacknya. Oh, gila. Gila, pikir boy band dong bisa nycop guys, di sini juga guys. Coba guys. Mu. Uh. Oke, okay, dia pakai Octaver guys ya, yang sering dipakai sama gitaris-gitaris guys, T5, Joe Hmm, itu manis banget terus itu guys. Oh, juara. Oke. Okay. Eh, kayaknya real time ya, live guys ya. Kayaknya ya guys. Nginjek ya. Yes. Dan dia bukan gitaris kacangan juga guys, maksudnya dia gunain semua uh, fitur yang ada di gitar guys ya Wami bar, segala macam, terus segala teknik dia juga bisa, dia pengaruh untuk ngekontrol dia punya uh, mobil-mobilan, stormbox itu guys itu juga dia menguasain banget guys, jadi ini terbaik guys, oke Terbaik Nice, keren nih ben gokil. Ini ini serius. Ini gokil guys. Maksudnya pengetahuan mereka tuh untuk gear bukan hanya skill untuk uh, main individual instrumen guys sih tapi untuk pengetahuan gear outside-nya hardware itu kayak soundbox, piano, main sound sound yang mereka tuh benar-benar kupingnya tajam sih guys untuk pemilihan sound dan menurut gua di bagian arrangement juga bijak banget ketika banyak uh, low frekuensi itu, mereka saling nampung, ya guys. Jadi, gak, gak terlalu gendut, guys. Ya, memang ada turut andil sound engineer, guys. Ya, tapi di sini mereka tuh tau tuh, aransemen harus dibawa kemana, itu keren banget menurut gua. Oke, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa juga, tunggu sampai break. Peace okay, bye bye.